kalau posisi dia masih tetap seperti ini ya, ya akan mendapatkan itu dari plastik. Apa itu? Enggak ya, tahu lah ya. Apa? Oke, persiapan semuanya. Apa, persiapan siap. Siap. Eh, hirap di tempat. siap, deh, ada ke ini, deh, ke tempat, right? balik kanari, right? yeah. siap, right? balik kanan, right? tempat. Maju Jalan Henti Hadap kiri Dua had. langkah Sampai kanan Jalan Dua langkah Ke belakang Jalan Dua langkah Sampai kiri jalan di tempat siap jalan. maju jalan eh, ya. ya, salat ke kan? Sampai kiri Setelah <laughs> hadap kanan, Hadap kanan, bret. Maju. Jalan. Jangan di tempat. to yeah. Hai maju jalan henti gerak istirahat di tempat Hai teman-teman semuanya jangan dibuka dulu kalau belum ada introksi dibuka. teman-teman semuanya terima kasih ternyata konsentrasi jabat-jabat semuanya sangat bagus sekali dan masih banyak yang posisinya seperti awal tadi, namun juga ada yang posisinya murad marik nanti ketika ada hitungan 5, 1 sampai 5 langsung dibuka bersama-sama Oke okay. Oke okay, kita mulai Yang tadi merasa di paling di depan Nanti kalau saya Beri apa-apa Hitung mulai langsung berhitung Masih ingat ya yang merasa di depan tadi Ingat Siap ingat Perhatian semuanya Hitung Oke cukup Kita ulangi sekali lagi Jalan siap Gerak Jalan di tempat Gerak Henti Gerak Hadap kiri Tualakah sampai kanan, jalan Balik kanan, gerak Maju, jalan Henti, gerak Jalan di tempat, gerak Henti Dua langkah, samping ke kanan, jalan. Balik kanan, gerak! Maju, jalan! Henti, gerak! Istirahat tempat, gerak! teman tampak semuanya, eee, nanti dalam lingkungan kelima dibuka benda-benda ya biar kita tahu biar, biar dengan semuanya tahu konsentrasinya selama ini seperti apa dan bisa menilai sendiri sendiri oh, posisinya nanti di mana terus cara saat ini berada di mana oke berat semuanya perhatian satu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu kita siapkan dulu siap gerak Persiapan, megang kaosnya sendiri-sendiri. Eh, belum persiapan. Persiapan. Satu. Dua. Tiga. Empat, persiapan, empat. Yuk, persiapan. di kaos semuanya. Belum, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Oke, jangan dibuka dulu. Masih empat. Ya, masih empat. Empat setengah. lima, wah nah, ya ini harus siapa nih, Oke. Nah. Lama nah. nah, nah, nah tadi di mana? ke sana. Kok Kita Mana ke mangana bien bien orange yo digo que yo tengo nada para sacar eso pero que han duro pero dura es que la no tengo nada y entonces yo no puedo pero mon de